Ya warai warai penambahan bangga jadi umat ikutin nabi ya. Kabeh umat ikut ditunggungi nabi ini. Yo ikut zaman nabi ini sugeng yaudah murtad. Oh pemain sauseka pun sauseka pun doduk kecelakaan ratih mau murtad. Kuliru murni kabeh Contohnya penggemar nabi Isa. Zaman ditunggungi ludo Isa anak Zino. Anak segarani anak pengiran. Jadi itu dua nih walek kabeh. Ludo anak Zino nabi anak Zino walek. Ludo anak pengiran omo um, nabi kabeh uti ajaran pangeran mati ya, anak malah dene ajaran iki anake. jadi sumpah nabi selalu. su. Bareng dene ka pundut 100 100 tahun malah diarani anake pangeran. Ana sing darani trinitas ana sing darani kulur. Semoke pangeran utawa anake pangeran. Kliru kabeh pengikut iso. Nabi Muhammad wis ka pundut wis intaqola ila rofikil kiamat wong Islam ora ono sing tauhid iso. Ya, paling nyerempet-nyerempet berjauh ke sakit, sidik-sidik deh, si deh, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ekstrem darani budaya, pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, umat pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin pulang, ngonturin Barang keris dibanting mau aja banting mari pecah. <laughs> Lulang adine darani kerisnya khawatir pecah kan dia darani keris ini lemah juga kan. Angker suro dilapi di tiki... <tik> <Juru. tik> kei, jelo. bapak kera, minyak? Kera, Kusli, apa babok keiminya? Orang gerengkus alhamdulillah. Kecil yakin kerisnya apa? Gereng. Berarti orang yakin pangeran kan? Um, darani kerisnya apa? Gereng ya yes, Alhamdulillah, kalau Ifatih gereng barang bareng, kalau bareng berarti kan gak kultus berlebihan, nyatanya Ifatih fatiso. Itu. itu ada apa? jadi tidak bisa berada di sini, kemudian ini yang leceh kerisai itu gering paham ya? cari Allah, saya merasa kudus, mendapatkan oleh Allah jadi tidak arani berada di sini, kemudian kenapa berubah? Uang buatin pulau rumah rusak terus, bolong bolak balik survei tak tak koi, tak kajian lu diru rusak jadi keris ini sakti, setira seti kau nak jibaro tetap rusak. Wah, ya Alhamdulillah isan jifati kerisnya rusak. Gak diake andalan nih, tak kok joding sembarangan, gak hilang dicolong. Barang seti jiwu dicolong. Ya, Alhamdulillah jifati akhi isan dicolong. Oh, berarti lemah. Berarti naboh. Berarti naboh lemah. Lainnya Fatimah masul lemah. Berarti orang pati orang pati sirik. Maksud tuh lemah. Yesus mau. Jadi umat di Nabi di Joko. umat Nabi cara ngimani allah oh, ini kumpul. Mengalami ketika Nabi inna inna setona kot ya Isa ayak budahunas. Ini kita sebut istaqatis sukai. Okay. Fa wallah aku fu antusiriku bihi sayyan aku ra kuatir sak ono umatku dadi musyrik sing tak kuatiriku berebutan pangkat dunya tersaling saling membu. Saiki sampean takoki wong siap pangerane sapa? Allah, wong ono Muhammadiyah ya ono Wahabi Allah, apa becik ora cocok ganti pangerane sira cocok kok. akhirnya yang ono sing ahli sunah <Sumperan> dungo ya Allah, semoga bumi ini buminya ya Wong wahabi nanti om ya allah faham salafi ini kok abadikan di bumi ini sampai ono kurafat dan kita ya allah kasbun allah kalimat wakil nggak musuh edongan ya ngono ya allah bebaskan bumi kami dari faham wahabi kasbun allah kalimat wakil kok kubabe dong om setan bi ibu kipi kok tau kita gak rusak kayaknya mereka kape ngandalo om supanaku ntar posing setan Fahami, ya? I Gusto Weda setan, Tarwis butuh sasa neng umatku, HP musik no Allah, akhirnya diprovokasi konflik lewat senang pangkat, senang wong wedok, senang duit. Nah, Iku Rahmat Islam, Roh Bungso demi wong wedok, pangkat dunia, wong kafiro, Yaitu kearahan, DTKN, Bank Yudho Pro bersama faham, ya? Itu sudah kita tahu mereka pun kehidupan wedok, Anda tertata wanita, wis. sama, Kembaraan Ika ada, Fahmi. Ya? Rakyai rawang soleh, sepadoa, yang kita coba, itu kan biasa Aman lah, kita rawang, kita semua rawa, rawa, aman Faham ya, terus Tiang sing anti-faham tertentu, ya wasilah itu, ngawin Allah SWT sing ikut yo itu, ya Allah Hilangkan kurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia sing ahli sunnah itu ya Allah hilangkan faham semuanya tuh kan, ibu nak mustajab kpu biar, nong pengerasa takok, pengerasa lalu sikapnya allah gimana guys lo, takok, pangeran ibu takon, loh, ya kepen, pangeran nih ya alumaya, saud, pangeran allah, lalu allah gimana, ngambil sikap gimana tuh, pangeran amaya alumaya, alumahumunah bob bisa tuh pangeran raiso bu takoi, malah takok sikapnya Allah gimana? Oh, makhluk orang ngacar, <tuh> oh, ya, umat aku kurang ngajar tak kok sikapnya, oh iya mengalara karu karu. di umat Nabi singgol belok kelani carane cara nanti tau kita ku benar. ketika Nabi aku raku hatir umatku itu musrik. kesusu si ditugoni kanji Nabi ditugoni sahabat ditugoni ulama. niku kabeh diajari Allah muhwalafatul dan halatisi. abohu singgol tim sing dice Uang paling percaya kerelaan buat aku ikrisi gawai disopok empugan, berarti onok ngawi tani, ngarono ngawi tani, onok guri, lah mm -hmm. allahu singkotim sing ngarono ngawi tani, keris onok ngawi tani, ini saya nyebut empune, alhamdulillah buat jaringan muni onok empune, berarti onok ngawi tani, nah onok ngawi berarti orang penge, orang kalau seneng nak orang yang ubah kerja saya bertakoh ini, buatin keluar rawat rusak, terus alhamdulillah. Ijeni fati barang anti kemuni rusak. berarti melecehkan kan? Kalau melecehkan makhluk berarti bagus. Nabi boleh melecehkan makhluk berarti nabi bagus. Siapa naksir ke meleceh 16? Wow, ini barang abadi. Hilanglah balik nah. Barang saya kira semuanya parah. Yusarap nanti ngomong katakan di mana ular ngukum mesrik arah ngono ae wis sarap wis parah ngene kene lagi terus kabeh nabi diutus ngantos ulama niku mari isi napa watil ka hujjatuna a tainah ipurohi menapa alakum keti kula suwon sing ngaji kula sing seneng kula kudu terlatih Argumentasi singkat: "Channel li Ilahi: disebut nomor sepuluh, Fadil Ilahi,